assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku semuanya sekarang saya sama bunda sama sakdat ada di uh. rumah sakit umum daerah yeah. ada nanya Mengapa yang, ini mau check up mcu persyaratan untuk caleg saya ikut caleg untuk dprd tingkat 2 Kabupaten Bekasi. Ya kan? Dapilnya Dapil 2 yaitu Kecamatan Ciwitung dan Kecamatan Cikarang Barat. Mm. Ternyata guys, Bunda juga ikut nyalek. Jemputin nyalek dulu guys. Mm, guys, penting tahu donor saya Nah. Iya, si, yang penting tahu dulu Kalau Bunda itu DPRD tingkat 1 Provinsi Jawa Barat, ngeri. Ngeri, saya ini DPRD tingkat 2 Bunda DPRD tingkat 1 Ngeri, Sadat nanti rencananya mau daftarkan DPR RI. DPR RI, apa? Dapur Republik Indonesia. Nah itu kawan nilai di rumah sakit umum daerah ya. Nah, ya mari kita saling support, kita saling mendoakan yang terbaik dalam kehidupan ini kawan. Ini saja bagikan videonya.